guna mencegah Covid-19, seluruh jajaran perangkat yang ada di desa Waru Tengah dibantu oleh bapak Kapolsek, bapak tentara melakukan penyemprotan di berbagai wilayah. Penyemprotan ini guna untuk menghindari Covid-19 yang ada di wilayah kecamatan Pangkur.